update dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada, menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru, menarik dan terupdate seputar Leslar. Bum yang pertama persahabat ya kita lihat di sini ada info spesial dari Indo bahwa jangan sampai lupa untuk mendukung memvoting untuk Idola kesayangan kita dalam kategori hoster favorit persahabat ya Rizky Bilar Masuk ke dalam kategori hoster favorit, Masya Allah luar biasa membanggakan Tentunya kita wajib untuk mendukung idola kita ini untuk di voting Lida Sosmed Award 2021 Tanggal 12 sampai 19 Agustus 2021 Kalimat caption info juga dituliskan dalam postingan tersebut Siap-siap nih untuk berikan vote kalian untuk host LIDA 2021 Idola kalian agar bisa membawa pulang piala LIDA SOSMED World 2021 kategori host terfavorit Masya Allah persahabat ya Tentu kita harus dukung, harus support sahabat ya Dan harus memvoting, mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selain Rizky Bilar menjadi tentunya kategori dalam Lida Sosmet Award 2021 Si cantik Lesti Kejorah pun persahabat ya Masuk ke kategori juri putih terfavorit Masya Allah dua-duanya sangat membanggakan Kita wajib untuk mendukung keduanya persahabat ya Di acara Lida Sosmet Award 2021 Jangan sampai lupa dari tanggal 12 sampai 19 Agustus 2021 persahabat ya. Dan mudah-mudahan untuk keduanya mendapatkan penghargaan, kita sebagai fans sejati harus tetap kompak dan tetap solid mendukung me-support dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga. Di sini ada sebuah unggahan yang mana unggahan, postingan, percakapan pesan, persahabatnya dari Dede Elasti Kejora kita lihat nih bersama Kak Michan luar biasa memang di sini kita lihat isinya Dede mengatakan Dede mau belajar langsung bisa nggak ya Kak susah huhuh, untuk acara tanggal 11 eh tanggal 12 kata Dede Elasti Kejora Persahabatnya dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat pertanyaan sebagai si chattingannya yuk yang jawabnya tepat aku transfer 350 ribu masya allah persahabat ya dan jawabannya yang benar di sini kita lihat diunggah oleh Kak Micchan Bismillah belajar lawas sama Kak Micchan untuk di acara pengajiannya sebelum akan yep exactly ongrat ya Rika v, tolong DM nomor rekening kamu untuk persahabatnya yang mendapatkan jawaban yang benar kita lihat juga di sini Dedek minta diajarin Tilawah untuk pengajian sebelum pernikahan Tadi ada beberapa yang jawabannya juga benar Tapi aku pilih yang jawabannya lebih duluan ya Masya Allah, luar biasa Ternyata diam-diam Lesti Kejora ingin belajar Tentunya Tilawah para sahabat ya Memang luar biasa Tentu Dedek Lesti ingin selalu belajar Dan ini spesial banget Sebelum pernikahan Dedek Lesti Tentunya kepingin bisa untuk tilawah Wah ya Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan semua dilancarkan, semuanya disukseskan Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Leski dan Rizky Bilar Dan kita lihat persahabatnya ya, acaranya tanggal 12 Nih, dicatat untuk tanggal 12 Di sini kita lihat, ada banyak beberapa komentar dari fans ada komentar dari akun t 308 pumpkins mengatakan tanggal 12 bulan ini banyak sekali jawaban komentar abad ya kita lihat di sini. Dari akun Wijayan Tirini mengatakan sama dong tapi untung aku belum bilang sama capsekku katanya ya. Wow. <laughs> Ada komentar lain diberikan dari akun Arjila PTR mengatakan Hihi sabar, tunggu Bang Bi publis tanggalnya Tuh persahabatan ya Wow, ini kejutan lagi kah? Untuk kita semua para fans Mudah-mudahan kabar berbaik dan kabar berbahagia Dari Lesti dan Pilar Berikutnya para sahabat ya Yang lagi heboh semalam Rizky Pilar mengunggah sebuah postingan foto tentunya Untuk ditempel di buku nikah persahabatnya Masya Allah keduanya tersenyum bahagia Ini menunjukkan bahwa Keduanya sangat bahagia Pak Sahabat Ya makin bangga mengidolakan Lesti maupun Rizky Bilar Dan dalam postingan Rizky Bilar tuh banyak komentar Banyak respon dari para sahabat terdekat Ada komentar dari akun Instagram Ata Halilintar juga mengatakan Pak ya Bismillah lancar bro Berikutnya juga dari Indra Bekti mengatakan Wah ikut deg-degan nih Masya Allah Pak ya yang deg-degan kita juga merasakan Persahabat ya Masya Allah luar biasa Memang pasangan ini selalu membuat Semua orang baper Membuat semua orang tentunya Terpanah Dengan pasangan terfenomenal ini ya. Kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Sumargo Deni Mengatakan anaknya pasti lucu nih Masya Allah Tentunya kita sudah gak sabar juga Menantikan Leslar Junior ada komentar lain diberikan dari Teh Fitri Para yang mengatakan Masya Allah bahagianya Bismillah semoga dilancarkan sampai hari Hanati Amin alamin. Dukungan doa yang sangat tulus Dari orang-orang terdekat pun diberikan Mudah-mudahan semua dukungan Dijabah oleh Allah SWT Tentunya doa yang terbaik Tentu kita harus panjatkan Untuk kelancaran. Pernikahan Lesti dan Rizky Bilard, dan berikutnya persahabannya semalam juga kita mendapatkan kabar terbaru, yang mana pada kumpul semua di rumah Rizky Bilard di ya, dan kita perhatikan di rumah abang Bilard semalam ada yang memakai baju kuning. Wow, itu adalah Lesti Kejora lagi-lagi, selalu bersama, selalu menemani, tentunya sang calon suami. Postingan tersebut pun diripost oleh Instagram Leslar 0501 mengatakan Dalam sebuah kalimat caption Fokus sama garis manis dan suara sayang Yang lembut di akhir-akhir video Masya Allah abaikan kelakuan iseng mereka-mereka Bismillah Sehat-sehat Lesti Dan Rizky Bila Semoga lancar Sampai hari H Amin Tentunya kita wajib Selalu mendoakan yang terbaik untuk melihat selar, dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Selanjutnya berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.